Sewaktu Bob Marley, Sang Raja Reggae ditembak oleh haternya tepat dua hari sebelum manggung, maka semua orang berpikir bahwa acara pertunjukannya akan batal. Namun tepat di hari yang dijadwalkan, Bob Marley tetap manggung berdiri walau dengan balutan di tubuh bagian dalam. Hal ini membuat terenganga semua orang. Banyak orang bertanya kepadanya, kenapa dia mesti manggung? Bob Marley menjawab pertanyaan tersebut dengan berkata, Terlalu banyak kebencian dan kemarahan di dunia ini, maka aku akan tetap memberikan cinta dan kedamaian melalui laguku. Aku akan tetap meracuni pikiran orang-orang dengan laguku yang penuh cinta dan kedamaian. Cara inilah yang paling cepat membuat manusia sadar bahwa kedamaian adalah indah. Karena itu saya tetap manggung dan bernyanyi. Maka dibawakan lagu-lagu yang mengingatkan kita bahwa everything is gonna be alright. Bob Marley menggunakan lagu-lagunya untuk mempengaruhi pikiran orang lain yang penuh kemarahan dan kebencian digantikan dengan kecintaan dan kedamaian. Dia tidak akan pernah peduli siapa yang mendengarkan dan siapa yang terpengaruh. Baginya dia akan terus berkarya. Sekarang di hadapan Anda ada sebuah serial video Road to Billionaire, Jalan Menuju Kemakmuran. Terbayangkah Anda bahwa video ini akan merasuki pikiran Anda dengan kemakmuran dan berkelimpahan materi. Ini video pemrograman. Sungguh, jika Anda mengharap merubah sedikit pencapaian kemakmuran, insya Allah Anda akan memperolehnya. Saya sangat terhormat sekali bergabung dengan sahabat semua untuk menikmati perjalanan kita bersama dalam serial video Road to Billionaire. Video ini sebagian besar adalah pengalaman pribadi dan keilmuan seorang Mardi yang mendapatkan kunci kemakmuran setelah mengalami banyak proses jatuh bangun kehidupan. Ternyata untuk memperoleh balung sugia atau pulang kaya adalah semudah membalik tangan. Ternyata jalur kaya itu jelas terlihat setelah kita faham arah perjalanan kita. Siapa bersama kita dan mengapa kita harus kaya? Kita semua sepakat bahwa manusia menulis sejarah hidupnya sendiri. Bersama video ini Anda akan menulis sejarah baru Anda. Inilah langkah cerdas Anda menjadi penulis sejarah kemakmuran bersama. Selamat bergabung dalam video The Road to Billionaire yang akan membuka tabir rahasia keilmuan untuk kemakmuran dari pengalaman pribadi seorang mati guru dan sekarang menjadi milik Anda. Terima kasih Anda telah membeli video naratif ini dan sangat disarankan untuk menggunakan headphone karena pengrogramannya akan lebih efektif. Video ini dibuat dengan menggunakan binaural program khusus berbasis subliminal Grand Wave untuk pemrograman pikiran bawah sadar seseorang agar perjalanan tentang kemakmuran dapat cepat masuk menjadi template atau software pikiran Anda. Setiap video ini disusun serial, tontonlah mulai dari urutan awal untuk pemrograman dapat masuk dengan baik. Ulangi dan ulangi berkali-kali sebelum masuk ke video selanjutnya. Hal itu sangat disalatkan. Metode yang digunakan berdasarkan sains menggunakan basic pelajaran aplikasi psikologi. Nada suara, back sound, visualisasi disusun dengan sangat teliti dan telah dilakukan penelitian mendalam agar dapat merubah perilaku negatif menjadi positif terutama di dalam mencapai atau mencari kemakmuran. Apa manfaat lain dari video ini? Video ini keuntungannya adalah untuk membantu rumah yatim Indonesia sehingga Bukan hanya ilmu yang bermanfaat di Anda peroleh. Insya Allah juga pahala di sisi lain. Menolong sesama. Selamat menikmati video Road to Billionaire.